Assalamualaikum soulmate. ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, dan Mbak Inka Assalamualaikum Di Youtube channel kita Masalah Emang ada, ada. <guluh> Ya Soulmate, kita sekarang sebenarnya sih sharing dari temen nih sih <tuh> Tapi <tuh> mungkin sebagai pembukanya aku mau cerita dulu Iya. Nih kan ya mbak, <tuh> aku kan punya anak remaja ya <tuh> lagi sibuk lah pokoknya ya hmm. uh, pacaran gitu. Oh. Nah kemarin tuh sempat ketemu sama temen sharing sharing gitu. Hmm. Nanya lah, gitu. Hmm. karena berkelan kita seumuran. Terus dia nanya lah, anak lu udah pacaran nih? Ada lagi pacaran? Udah kesekian kali. Belakang kita yang gitu kan? Terus dia bilang, ini dia. Nah langsung dong, hmm. aku langsung, oh ini dia masalah buat dia. Hmm. Jadi anaknya dia ini anaknya temen Mimi ini dia bilang bahwa, bun suatu hari out of nowhere dia bilang sama bundanya, bun aku tuh nggak pengen deh pacaran-pacaran aku pengennya ta'aruf hmm. nah sebenarnya, nah aku kan nggak bisa jawab ya mbak aku. waduh ta'aruf aku juga nggak paham hmm. ya kan makanya nih nah temenku ini sebagai ibunya tuh bingung gitu secara dia anak masa seumuran aku mm -mm. Yang bukan Taaruf lah ya, <tuk> gak kenal lah namanya zaman aku tuh Tak nah Aruf, Tak nah Aruf kan ya Dan kita dari SCP aja udah NIT Gitu kan Oh, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, bingung tuh, kata Taruf gimana sih Mbak yeah. ini juga juga enggak ini sih, nggak paham ya sebetulnya yeah. lu paham dan, enggak, dan hari ini juga ini mm. kan Mi mm. yang kita mau bahas adalah yang jadi masalah yeah. buat ibunya, yeah. buat yeah. temen enggak. kita mm. ibunya malah bingung loh kenapa harus Taruf gitu iya, yeah, karena dia nggak paham sih Taruf itu dan mungkin mm. apa yang dia punya wawasannya itu mm. yang mm. mungkin ya nggak membuat dia cover yeah. ya iya, yeah. jadi masalah Betul. Jadi buat dia masalahnya kenapa ibunya? Kok anak aku maunya milih ta'aruf pasaran aja lah biar bisa milih gitu ya, kan? Iya. Agak oh, kayaknya di dia tuh ta'aruf itu agak negatif ya mbak ya. Hmm -hmm. Kalau mungkin kalau kalau, kalau persepsinya mungkin yang dia baca. Hmm -hmm. Atau apa jadi dia nggak setuju ya, gitu maksudnya jadi, dengan ta'aruf mm -mm, Kenapa? Karena? Mm -mm. Ya karena dia bilang kenapa mesti gitu sih gitu. Aku kok Kenapa caranya salah. begitu? Oh, ya, iya. Tak nyesel mm -hmm. atau apa mm -hmm. gitu. Mm Heeh. -hmm. Gimana? Baik kita ngobrol santai aja ya. <laughs> iya. Soalnya ini benar-benar loh minum, buat minum-minum. Minum. Eh, Boleh, Boleh. Boleh. Makasih, loh, <laughs> <laughs> okay, ya? Boleh ya? Terima kasih loh sudah. Iya. Iya. Dan tahu itu ajaran kan, Mbak? Iya. Iya, okay. jadi gini, eh uh, kalau di dalam Islam memang enggak ada ajaran pacaran. Hmm, memang nggak ada tapi uh, kita bicara itu dulu ya. ya, jadi dalam Islam itu tidak ada pacaran hmm. yang ada pengenalan pengenalan, pengenalan. Okay. Hmm. nah, memang ini uh, banyak pendapat ya. tapi tergantung kita orang tuanya gitu ya kalau kita, kalau aku sih ya kalau aku tuh merasakan bahwa kalau sampai anak saya salah memilih Mm -hmm. Yang paling dirugikan adalah perempuan. Mm. Okay. Berarti harus ada uh, sesuatu yang membuat kita tidak salah pilih. Artinya ikhtiar kita harus ada. Oke. Okay. Ya, nah tentunya kita nggak bisa. Uh, kita harus mengenal lah. Artinya kita harus mengenal calon mitra hidup kita karena. Mm -hmm karena pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama dari semua ibadah. Iya yeah, betul. Iya yeah. terus. <laughs> iya. Yeah. Yeah. Mm. Iya. Jadi kita harus tidak boleh salah secara yeah. di atas kertas, mm -hmm. gitu kan. Mm -hmm. Nah tentunya nggak bisa kalau begitu ketemu langsung nikah gitu. Mm -hmm. Kalau or, kalau kalau katanya kan gitu, mm -hmm. menikah dulu baru, baru. pacaran. Mm -hmm. Kalau mm. saya sih jangan. Kalau anak saya perempuan. Kalau salah pilih gimana? Iya mm -hmm. okay. kan? Iya. Yeah. Kenapa? Yeah. Karena memang Rasulullah kan bilang ya bahwa uh, surganya istri mm -hmm. itu diridho suami, okay. ya kan? Mm -hmm. Nah, itu bukan untuk kita yang sudah menikah, menikah ya. Ya. tetapi itu untuk wanita-wanita yang mau menikah. Hati-hati ya, ya. memilih suami Karena surga kamu akan sulit Ketika suami kamu Tidak hmm. Hmm. itu ya, ya. Makanya Jadi Jangan salah, jangan itu, salah ya. pilih ya. Karena hmm. kita itu di dalam Islam Istri itu ikut suami Apa jadinya ketika suami kita hmm. Itu eh, Tidak soleh Waktin. Atau tidak memfasilitasi fasilitasi kita gitu. ya. Tentu ya. Buat seorang istri surganya berkelok-kelok merayap dan gitu menanjak ya. susah hmm. gitu jadi hmm. harus dipahami dulu dalam hal ini hmm. yang paling dirugikan ketika kita pernikahannya salah dengan orang yang salah hmm. tanpa didukungkan oleh ada perempuan hmm. berangkat dari sini maka kita sebagai perempuan akan uh, melakukan uh, akan mempunyai kriteria, kriteria menentukan calon pendamping ya. nah memang di dalam Islam nggak ada yang namanya pacaran iya. perkenalan. adanya perkenalan dan perkenalannya dalam Islam hmm. itu bukan pengenalan fisik hmm. tapi mengenal persepsi no. hmm. di, <tuh> di dalam Iya, iya. iya. jadi persepsi-persepsi iya. yang calon Pasangan kita miliki itu, mm -hmm. apakah sama sama persepsi kita, yeah. persepsi tentang baik burung, yeah. persepsi tentang uh, anak, mm -hmm. apakah anak ini, bagaimana uh, apakah anak ini memang uh, apa namanya harus dimiliki, mm -hmm. anak ini cobaan, anak ini penerus keturunan, itu persepsinya harus sama persepsi tentang tujuan hidup, tujuan hidup. Ya, tujuan, ya, itu, tujuan menikah, ya, tujuan itu ya. apa. Jadi persepsi itu ya yang harus disamakan. Jadi ta'aruf itu sebenarnya itu, Mbak? Proses sebenarnya itu, mengenali persepsi. Gitu. Hmm. Proses pengenalan, pengenalan persepsi, bukan fisik. bukan fisik ya. Jadi bukan Mm -hmm. kita ikut ini temuan ah, oh, jalan kan ketemuan bukan, bukan gitu, tapi ya. menyamakan persepsi gitu mm -hmm. nah mbak mm -hmm. kan dari tadi kan mbak inka uh, menyampaikan bahwa uh, kalau misalnya ternyata salah pilih mitra hidup mm -hmm. ini mm -hmm. uh, yang dirugikan adalah Pempuan. perempuan ya yeah. yeah. kalau misalnya dari sudut uh, anak laki gimana mm -hmm. tuh mbak kalau dia memilihnya untuk taaruf iya yeah. ya, kalau laki-laki mah dia suka, dia kawinin, dia nggak suka, dia bisa talak. Waduh. Tapi kalau perempuan, <laughs> yeah, yeah. Tuh. dia sudah menikah, korban, anak bagaimana. Yeah. Lalu yeah, dia yeah. udah tua, cari pasangan, ya susulit lah yeah, perempuan itu perempuan. yang dirugikan. Oh itu ya, kenapa nah. manganya yang dirugikan adalah perempuan. Misalnya nah, ya. misalnya, coba kita kan perempuan, <laughs> kan buat kita terus tiba-tiba kita punya suami. Lalu suaminya suka selingkuh, coba. Bisa, sulit kan sabar, ya, sulit betapa. ikhlas. Karena ya. e, memang e, bagi, e, apa namanya, buat perempuan itu lebih baik kita makan nasi pakai garam, tapi suami setia kan. Daripada kita punya, bayangin aja, ya. punya mobil banyak, ya. rumah mewah, tapi suami selingkuh, ya. pasti hancur. ya Makanya, Rasulullah SAW ketika anaknya Fatimah dilamar oleh Ali bin Abi thalib mm -hmm, Rasul mm -hmm. mengatakan aku punya persyaratan wahai Ali apa itu ya Rasulullah SAW jangan kau sakiti hati anakku jangan kau poligami dia mm -hmm. karena seorang istri ketika dipoligami kiamat kecil baginya ya. jadi memang Ancur, ya. yang harus dilihat oleh kita, perempuan bukan sabarnya, pasangan bukan uh, uh, apa namanya, sholatnya. sholatnya karena selama pacaran nggak mungkin yang jelek-jelek yang keluar jadi nggak bisa <laughs> ya, ya, jadi indikator ya, ya, ya. Asli mana ada yang ya kan, mau ya. uh, um, um, promosi. Ya, malah iya malah kadang-kadang, kadang-kadang sebelum gini. waktunya sholat udah gini. Tante-tante ini dolohor belum ya? Padahal naik jam sepuluh pagi. Hmm. Nah itu kan ya, cepet ya. Begitulah hmm. gitu. Ya, ya, di rumahnya nggak ya. sholat, karena kita Tapi sholat. Ya, ya. Lalu di rumahnya pemarah, begitu sama pacarnya. Sabar. sabar. Sulit untuk dijadikan hmm. uh, itu ini kantor uh, ya? Iya. Hmm. kriteria ya. kriteria untuk, ya. uh, dijadikan pasangan ya. lalu apa yang untuk kita jadikan kriteria ya saya selalu nanya kamu mau diselingkuhi oh nggak mau hmm. ya kamu tes hmm. ya, ya, kamu ya, ya, ya. mau dipoligami nggak mau ya hmm. sudah tes belum itulah kriteria kita hmm. karena memang seorang istri itu ketika dikhianati hmm. bagaikan kiamat lagi Ya. Nah itulah yang harus kita kenali itu negara satu itu nah, iya, pada saat sebenarnya bukan kenalan masalah ta'aruf atau pacaran ya. atau pengenalan ya. itu tapi tujuan ya. tujuan dari, dari ta'aruf iya, pengenalan, pengenalan itu pengenalan itu, iya. itu dalam, iya. e, agama Islam iya. adalah menyamakan persepsi Persep, itu ya iya, bukan iya. fisik bukan hobi iya, atau sifat-sifat gitu ya mbak Ea, ternyata iya. ya ternyata sih dan tujuan pernikahan juga apa kan iya. harus tahu ya uh -uh, sih ya. iya bener sih kalau dengan kita ngobrol mm -hmm. gitu kan mengoreksi meng persepsi mm -hmm. kan di situ emang lebih kelihatan mm -hmm. gitu kan cara berpikirnya dia yeah, gitu kan iya, rasanya dia yeah. keputusan-keputusannya mm -hmm. tuh iya. bisa kita rasakan mm -hmm. gitu ya kan, bisa kita karena kalau hmm. kita lihat, kita lihat di lapangan begitu banyak perceraian, hmm. ya kan? Hmm. Perceraian itu banyak banget. Tapi hmm. ketika diper semuanya ditanya banyak kenapanya? Hmm. Kenapa sih percaya karena ini kan? Tapi orang diperes jadi satu sama satu tetes karena berbeda perdapat. persepsi, berbeda ya, pendapat, persi. karena berbeda persepsi. persepsi. Iya, yang satu maunya ini, hmm. yang satu ini jadi iya. berantem iya. terus ya. Ya, contohnya hmm. aja menikah. Menikah iya. tujuannya mau apa? apanya, ada macam-macam. Hmm. Ada Betul. yang untuk melanjutkan keturunan. Nah, hmm. kalau ada orang untuk melanjutkan keturunan, langkah-langkah yang dilakukan nggak penting dia. Udah suami orang, kek mau ya. yang penting subur kawin ya karena tujuannya karena karena tujuannya meneruskan keturunan, keturunan. Ya, atau misalnya untuk mengurus nanti hidup ya, uh, ngurus hidup tua, saya ya. gitu hmm. ya, ya udah nggak penting mukanya cakep apa jelek yang penting dia pintar masih ngurus ngurus hmm. ya nikah gitu hmm. jadi memang ini harus uh, diselaraskan hmm. ya karena Kaya memang begitu ya Mbak ya hmm. ya begitu beda ya, ya jelas kalau Islam kita kan Islam itu kan mengajarkan pernikahan tuh tujuannya untuk ibadah. Iya. Yeah. Yeah. Jadi yeah. kalau semuanya ibadah, ibadah gitu ya, mm. kan kalau tadi meneruskan keturunan, nah, yang penting suami orang nggak apa-apa, istri orang nggak apa-apa, kawin hmm. punya anak selesai, sukses buat ya. Yeah. Nah, ketika so, tak punya itu anak, itu. Ya iya dia kawin iya. lagi, iya, iya. karena dia pokoknya karena tujuannya harus itu. Nah, kalau tujuan kita ibadah, nggak punya anak, nggak masalah, kan bisa ibadah. Iya, ibadah. Kalau PHK, suami PHK, nggak masalah. Nah kalau sekarang misalnya ada, aku kemarin punya ya, ada gitu. Si suami menikah karena dia anak satu-satunya. Hmm. Jadi dia ingin keturunan. Hmm. Si istri menikah karena pengen lepas dari orang tua. Karena dia pengen kehidupannya dicukupi, gitu. Hmm. Nah dari sini aja. Skala prioritas ini jadi berbeda. Berbeda jauh banget. Ya. Buat nah, si suami bang. yang paling penting itu gimana uh, caranya ya, sampai bang. hamil? Iya. Hmm. Gimana? Jadi upayanya dia tiap bulan apa? Ke dokter kandungan periksa Iya. Buat istrinya nggak penting hmm. kan belum, nggak apa-apa. Ya. Yang penting kamu kerjanya naik pangkat, gajinya gede. <laughs> itu aja udah berbeda. Wah, Lalu, ya. Ya. kemudian yang ya. Itu aku itu kenalan aku itu hmm. Setelah 3 tahun tiba-tiba datang bilang mau div, pisah. Uh, Ini bukan mau pisah, hmm. mau pisah Kenapa? Jadi di tahun ketiga tidak kunjung hamil hmm. nah, Kalau ketiga kunjung hamil siapa, ya? yang paling stress siapa? si suami suami karena yang tujuannya tujuannya dia dia harus keturunan nah hmm, iya. sementara nah, istrinya tenang tenang santai aja selama dia. ada uang <laughs> iya. ya gak apa apa gitu Aduh tujuan berjata nah, iya <laughs> tahun keempat suaminya PHK hmm. siapa yang paling stres istrinya selama kamu hamil saya emang gak stres kata suaminya <laughs> nah inilah cikal bakal hmm. perpecahan kandasnya satu pernikahan iya karena tidak dilandasi dengan oh, persamaan tujuan, iya, tujuan seperti ya. ini ya, hmm. memang hmm. mitra hidup itu yeah. ya. Kalau tujuannya oh. jadi penjahat aja bisa sepakat terus, tidak oh. terjadi percayaan. Yeah. Misalnya, yuk kita merampok bank itu, nanti istrinya pakai senjata yang ini, suaminya pakai ini, pakai ini. Karena Satu kan tujuan. tujuan. <laughs> Upayanya pun mengarah ke situ yeah. ya. Itulah namanya hmm. sebenarnya kita harus saling mengenal tuh di situ. Oh. Di situ. Jadi untuk teman kita, ya. iya, untuk sahabat kita, Mungkin, soulmate, soulmate kita, kita mm. jangan khawatir sama ta'aruf hmm. ya. Apapun, <tuk> paham ta'arufnya itu apa dulu. Paham, gitu. ta'aruf itu luar biasa. Iya, ya. ternyata Suatu pekerjaan yang iya. gak main-main, karena ya itu yang ya menentukan. <tuk> Masalahnya ta'aruf di lingkungan adalah ta'aruf gak pernah ketemu. Nah, itu. Ketemu langsung menikah, itu kan bukan seperti itu. Bukan main. Hmm. Gitu jadi ya, kalau Mbak saya ya? taruh seperti itu, kalau aku sih nggak mau anakku hmm. begitu. kasihan nah, nanti kalau nah, dia salah. Iya, iya, iya, nah, iya, iya, jadi enak. yang aku ingin adalah lakukanlah pengenalan. Apakah Barang. kalau kamu sudah mengenal, hmm -mm. mengenal tanda kutip. Ya, ya. Ya, kalau fisik kenal, hmm, tapi ya. mengenal persepsinya ya, nah, persepsi, persepsi nah, Itu gitu. Gitu. Ya. kalau nggak, kalau nggak <laughs> yang yang dirugikan terjadi apa-apa adalah perempuan Kamu perempuan. Hmm, Oke, okay. ini kalau misalnya soal cara gitu ya mbak hmm. ya ta'aruf itu apa harus ada mediasinya maksudnya orang tuanya gitu kan ya, yang memediasi nah, kembali lagi tujuannya mau apa ta'aruf ini konteksnya kemana kalau ke yang seperti itu oh, okay. uh, hmm. itu ada ada ada ada orang ahlinya, Oke. Okay. tapi kalau kita ini untuk melakukan pengenalan, pengenalan persepsi, persepsi ya. tentu ini ber, berbeda jalur ya, dan ya, caranya. Oh, dengan yang hmm. tadi sudut nah, lingkungan. Uh, jadi kalau tadi itu kalau sih. ibunya maksudnya hmm. ada pengenalan ya. supaya anaknya tidak merugi, uh -huh. ya bagus kan. Hmm. Okay. Tapi kalau yang tidak pernah ketemu, totonya ya. datang, kawin, langsung pruk. Nah, iya. Nah, <Sélere> <ing> Jangan kan yang mm -hmm. begitu ya, kita yang dulu nih, mm -hmm. kenalan, mm -hmm. kayak acara hmm. itu aja. Salah. <sampak> <tuk> aku, aku nanya sih. nih, kan uh -huh. kita dulu menikah kan belum ngerti, belum. Belum. karena cinta. Yeah. Seandainya dibalik lagi ke waktu itu, pasti nggak yeah. mau menikah <sampak> sama suami yang salah. Ya, oh, pasti, itu, ayah, ayah. bukan begitu maksudnya. Bener. Ya, enggak maksudnya istilahnya <laughs> begitu. Iya, iya, iya, memang begitu, iya, ya. Artinya buktinya sekarang sering ribut. iya. Hmm. Yeah. ya iya. Kan, yeah. karena karena iya, kita enggak sama persepsinya iya, iya. Kita tidak melakukan nah, ya, mm. sesu, Namun karena kita iya. sudah menikah Kita mm. tidak lagi menyamakan Fengyak persepsi Tapi kita tapi hanya menjalankan kita, aturan main Tuhan Sebagai seorang istri, istri. Jadi gak ada perusahaan yes, ya, Namun legends. pada waktu konteksnya Mencari pasangan Nah ini kan konteksnya kita bicara di situ, ya, iya. guitar, Artinya betul, betul, betul. jangan sampai salah Betul ya Hei gitu. beda banget Enak ya Somet-somet istannya masih single Kesempatannya <tuk> lebih <tuk> <tuk> <tuk> Jadi <tuk> sebenarnya Kalau mau Sebenarnya sekarang tuh Masa-masanya Terus uh, diskusi, hmm. berbeda pendapat hmm. berantem tuh ya sekarang di masa pengenalan ya, ya. tapi berantem itu bukan berarti untuk putus ya, tapi berantem ya. itu untuk saling berdiskusi, nyamain ya, persepsi. persepsi, sehingga ketika masuk jenjang pernikahan sudah tidak hmm. ada lagi perdebatan yang hmm. ada kesepakatan yang sudah didiskusikan karena semua sudah didiskusikan semua di awal ya. Ya. Hmm. berdebat untuk mengetahui persepsi, persepsi. dari masing-masing iya. dan menyamakan. akhirnya menyamakan jadi ketika kita berdebat, berarti ada persepsi yang gak sama lalu mm -hmm. kita Betul. samakan yeah. nah, nanti begitu masuk pernikahan, udah tidak ada lagi perdebatan, karena yeah. sudah sepakat mm -hmm. bicara misalnya uang, uang taruh di mana uang saya, uang kamu, uang bareng? Mm -hmm. atau Uang pendapatan dikurangi ua, oh, uh, pengeluaran, pengeluaran, lalu jadi tabungan, uh -huh. atau kita sudah sepakat uang pendapatan dikurangi tabungan, baru pengeluaran. Itu harus dibicarakan sekarang, ya. hmm. lalu hmm. Anak? mendidik ya, anak. Ya. kalau Kita nggak bisa bicara yang enak-enak. Ya. Kalau ya. bicara yang enak, semua orang mampu, ya. pasti tetap ahas dilihat, tapi kita bicara. Hidup ini kan untuk diuji. Yeah. Pernikahan itu banyak badai. Mm. Uh, gelombangnya, riaknya segala macam yeah. berganti-ganti. Mm -hmm. Nah, yang mm -hmm. harus kita lakukan sebelum menikah adalah yang kita bicarakan bagaimana kalau badai itu datang. Mm -hmm. Seandainya kita punya anak, lalu anak kita cacat, gimana? Yeah. Siapa yang mau ngurusin? Mm -hmm. Kalau mm -hmm. saya nggak hamil, gimana? Kamu mau poligami, mau nikah mm -hmm. lagi, mau cerai. Gimana? Gimana? Gimana? Ya. Kalau saya stroke Siapa yang mau ngurusin Siapa yang cari uang Kalau kamu stroke siapa Itulah yang harus dibahas Kejadian-kejadian ya. yang pasti iya, dalam Yang hidup, pasti ya? iya, iya. Mm -hmm. Jadi udah siap Artinya ya. ketidaknyamanan itu iya, iya, kan pasti mendatangi kita iya, Kalau tiba-tiba istri PH, eh, Suami PHK Mau apa hmm. Ya. Hmm. Lalu anak-anak ini Mau dididik seperti apa hmm, ya. Seperti sebagaimana keluarga kamu dibesarkan, atau keluarga saya dibesarkan, atau, atau sebagaimana Al-Qur'an hmm. hmm. ini harus dibahas sebelum Segini, melakukan sebelum pernikahan, pernikahan ya. kalau ada masalah mau nanya ke siapa? mau nanya ke ibumu, ibuku, Al-Qur'an hmm. kalau ada permasalahan, wasitnya siapa? Hmm. keluarga kamu, keluarga saya, habib, kamu. ulama, atau Allah hmm nah kalau kita tujuannya ibadah itu enak banget iya. Iya, kita ya, sudah punya barometer kebenaran iya, ya kan lalu kita punya Allah yang fokus dan konsisten iya. hanya untuk ketaatan Ketetetan. gitu iya, sama tanjiba iya jadi ketika kita melakukan sesuatu kan anak-anak ini waktu mau mereka dia ngerti hmm. misalnya kamu udah siap melepaskan masa lajang, mm -hmm. karena di waktu itu kamu tidak ada boleh lagi seenak-enaknya bangun siang. Mm -hmm. yeah. Kamu nggak bisa lagi uh, menjalankan hobi, hobi kamu ketika betul. pasangan kamu nggak suka. Yeah. Jadi kita harus memfasilitasi pasangan-pasangan kita untuk memudahkan ketaatan. Kalau suam suami nggak boleh melakukan yang istrinya nggak suka, Begitupun istri nggak boleh ya. melakukan suami nggak suka. Mm. Ya, ya, Itulah ya, ya, yang ya. harus dibahas. Itu Jadi juga. mau tak, entah apa judulnya, ya, judulnya siapa, tapi saya nggak ya. ini, cuma intinya kenalilah ya, persepsi, ya, persepsi calon itu, ya. mitra hidup karena itu ya ini mbak, mitra, yang modal, mitra ya. untuk ibadah. Allah ya. ya. kan memasangkan terus. kita untuk memudahkan kita. Jadi ya. karena kita itu. Uh, tujuan penciptaan adalah ibadah, mm -hmm. lalu sebaik-baik manusia adalah yang mm -hmm. paling taat, maka kita bermitra untuk mengudahkan mm -hmm. ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Mm -hmm. yeah. Itu tujuan, tujuan pernikahan. Iya yeah. yeah. yeah. betul. Mm -hmm. Dan untuk kita ibadah. yang sudah menikah sih, mm -hmm. bukan mm -hmm. berarti diulang <laughs> kayak dulu ya, tapi kita mulai paham Ada aturan iya. aturan main. Iya. Uh -huh kita yeah. di dalam bermitra yeah. hidup ini ya Mbak? belajar ya. menjalankan aturan yeah. mainnya yeah. jadi memang mm -hmm. menurut aku gak usah diperdebatkan taruh yeah, atau, taruh. Yeah, atau ya, apa tapi ya, masalahnya sudah mengenal mm -hmm. intinya, intinya adalah intinya sudah ya. sama yeah jadi intinya itu pengenalan bahasanya aja ya, bahasa itu yeah. banyak banget soalnya <laughs> ya kan? yeah. cuman Ila. kita kembali ke esensinya banyaknya yeah. nama ini yeah. karena dalam hidup esensinya. yang paling penting adalah esensinya, esensinya. bukan mm. cuman nama, bukan yeah. sekedar bahasa Iya, mm -mm. <laughs> yeah, itu yeah, yeah. enak kan? iya yeah. yeah, enak banget, mm. jadinya paham ya ininya mm -hmm. ya mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Jadi, <laughs> kita minum dulu deh ano, ya, apa ya, ini silahkan. suatu Masalah, nggak ada. Aduh <laughs> tentunya. <laughs> <laughs> ya, sorry. Jadi, semoga apa yang lain, Kak. Sampaikan yang kita sharing di episode hmm. ini. Membuka lagi ya. Wawasan, wawasan kita karena emang kita dalam, cuma berbagi wawasan mm, ya, ya, sini ya, mm, kami ya, kita nanti ya, gini, ya, ya kita uh, masalah, pilih, pilih ya, ya, ya mana mm, yang silakan mm, kepada soulmate di luar sana untuk yeah, memilih sudut pandang mana yang ya, karena memang cocok. pernikahan ini kan e, sesuatu yang penting, karena ini kan yeah, ibadah, ibadah. Itu ya, ibadah ya, mm -hmm. jadi memang yang kita yang di lingkungan apa nah, persepsi ya. nah, lingkungan itu yang yang disorot itu bukan bagaimana menikahnya masuk ke dunia gerbang pernikahannya hmm. kita mesti apa tetapi yang disibukkan adalah mempersiapkan ya. pestanya ya, undangannya undang padahal bening -bening. itu nggak ada perintahnya hmm. perintahnya ya. hanya umumkan lalu undang secukupnya ada yang penting kabul, ya? ijab kabul ya, akad ya. nikah Betul. nah sementara kita stres untuk sesuatu yang gak ada perintah padahal masalah perintahnya us. hanya lima menit ijab kabul. kabul ini kan ya. membuat banyak masalah bayangin ya, ya. E, yang harusnya gak perlu tentang Uh, uh, ini apa namanya hmm, seragam hmm. jadi masalah, adat jadi masalah, <laughs> ya kan? Hmm. Lalu undangan. Uh, undangan berapa berapa, kenapa undangan Siapa kamu, undangan saya? Ditunggang. Tuh, udah hmm. memang ya. mungkin satu satu saat kita akan uh, berbagi ya. tentang uh, bagaimana menikah, ya. gitu ya? ya. Apa, ya. apa ya. aja ya. sih tugas-tugas pernikahan, Asin. gitu kan? Ya. Lalu, apa sih yang disiapkan untuk uh, melakukan ibadah. Karena kan, mm -hmm. menikah itu ibadah. Iya. Nah, kayak, mm -hmm. misalnya Cindy. Cindy mau ibadah, mm -hmm. mau sholat. Kalau mau sholat kan, kita kan rasanya tuh, wah, mau sholat kan, mm -hmm. uh, enak mm -hmm. gitu, mm -hmm. Mm -hmm. bayangin orang mau, mau ibadah nikah Nika. stress, nah, ada yang salah ada, ya, harusnya bener, kan dia ya. harusnya happy bah, happy ya. gitu, wah kenapa gitu ada yang salah, pasti ya, ada hmm. sudut pandang yang tidak selaras dengan ya. uh, agur, di hidup kita, ya. dengan spiritual. Oh, ya, ya, gitu. Ternyata masalah di hidup hmm. kita memang karena sudut pandangnya <tuk> tidak, <tuk> sesuai. tidak sesuai ya. dengan Sampai cita iya, bener betul. Bener. Anak juga begitu, masalah anak, ya. Ya, kan? Tahan, anak. masalah <tuk> anak, tahan ada oh, episode, episode yeah. selanjutnya. Oh, yes, ya udah deh. semoga hari ini pemahaman tentang ta'aruf ya buat ceramah cuma istilah ya, bukan bukan. Eh bukan, bukan istilah ya, itu ada, ada, uh, ada. Uh, uh, oh, ininya, yeah, yeah. hadisnya, tapi artinya kita bagaimana mau apa, ya. esensinya kita itu mau tadi, apa ya. gitu. Memilihnya mau yang yeah. bagaimana betul. itu yang, kembali ya. ke esensi itu tadi. Dan hari ini kita membahas tentang Esensi apa yang, yang harus dilakukan untuk mencari Saat... mitra hidup, hidup <coughs> Lebih ke situ ya yeah, yeah. sharing ya. <transparency> <fueh> Jangan lupa kakak Indi Yes, mea. Ada di, mea ada di youtube, di spotify, di facebook, di instagram, di tiktok pokoknya okay. semua soulmate kita menunggu saran dari kalian, sharing dari kalian kita sangat-sangat terbuka dengan segala macam input yes ya. of course dong <laughs> karena memang masalah selalu memang dirasa ada tapi ada loh sudut pandang yang, yang bisa menjadi... meniadakan masalah. Masalah emang, emang ada. ada. Cuma ada di kita. <laughs> <laughs> Terima kasih Somit, kita pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe and comment di link di bawah ini ya Soulmate.